Lindu, cok! Lindu, cok! Lindu, <laughs> Lindu, Lindu, sumpah Lindu, cok! Lindu, cok! nggak cok! enggak cok! Lindu, cok! Lindu, cok! Lindu, cok! Lindu, ya Lindu, cok! eh, cok! Lindu, cok! Lindu, cok! Lindu, cok! Lindu, komen Lindu, Lindu, cok! Lindu, Lindu, Lindu, Lindu, Lindu, Yolindo, yolindo, yolindo, kapik lu, cara, kapi cara nih ngetok nongkot, kamikupi ye, carani ngetok nongkot, hantekondi, yo, bin awali melo perguruan, eh, ono lindo, ono lindo, eh, kongkak ah, alright, jo, ono eh, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, lindu cok lindu cok <laughs> hancur lindu ya. lindu sumpah ayat singkomen singkomen krosok nggak krosok enggak eh Astaghfirullah cipastavirullah cipastavirullah cipri hantar ya Astaghfirullah cipastavirullah cip eh eh krosok gelo krosok gelo nasi no komen krosopoli ke diri ke diri lindu-lindu malang lindu kediri lindu yo lindu yo, ya lindu kilu-lindu KP gelo-gilu lindu-gilu tolong K. aku, lindung, yon. Loh, lindu ha, nyok, kak, kre, kre, kre, Lululu, muka, muka ya, iki lo singkong man lindu KB lo, jauh kaget aku re, kerak gini, lulu astaghfirullah jujur, biarin teri, astaghfirullah jujur, moga moga rasa tsunami aja, lagi pasuran lindu, pasuran lindu, pasuruan ayo, lindu cari lindu cari lu iki lulu Lampung lindu, Jawa Tengah lindu, rindu. Lumacang, lindu, Lumajang lindu, lindu, Iyo Malang lindu, Bali, Kupang lindu, Jombang Surabaya, Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Jakarta. Jombang ora, jek orek iki, jek orek iki. Jombang ora ri. Iki loh jek orek iki. Kediri Kediri Banter, Kediri Banter. Banyuwangi, Malang, Jepang, Cacu ajak Jepang bareng. Asu, asu mojo Agung ke diri Yo, Cita, Jember Jawa Timur Ratu rek gak dijawab jawab ya, pertanyaan opa, gue obo-obo cara nih ngetok ke kodam lama setiap perguruan terus orang melok perguruan jadi konco iki linglung gara-gara kisianan demit setren trend lu ya semacam uniku ya gampang aku ngetok noy gampang jambi ilmu lah makanya aku mergurunang to. abot lekor mergurunang aku ya buat masuk gelang lorong ini kurang gelang loro ya apa sih Bak kelang hoki ya, larangan di kita. Oyo oh ya, pasti dong Arema. Arema terus siapa lagi? Apa itu? Apa itu? Anak malam. Oh iya. Yeah. Ayo sing omai mari lindu so tak naikkan biar tas bahwa di sini tadi memang benar-benar lindu. sopo sing merasa ada lindu. Tak naikkan. Sopos yang mau gabung naik. Amerika lindu, Cina lindu, Malaysia lindu, lembok baru Malang Rio rindu Si si si. Seketawa mu guys, sokon tak lebok no gimang putus. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ngeri. Tatunya Bang Dika. Bang Panjago ini pasti. Salam Cubu. kenal Toko Banyuwangi. Banyuwangi, Den. Ya, Saman. Banyuwangi songgon Rawa Bayu. Lindu opo ora iki, ya, enak lindu iki nek kene. kok isah ya Kediri banter kok. Kediri banter. Tulung Agung. Banyuwangi kene, kene Lindu, baik gak. Oh mesti waduh, soalnya paling teko kidul Lindune iki. Nek teko Banyuwangi langsung mlencat, langsung nimbali, gak iso ning Banyuwangi kimbo, hmm. suhat lindu, Sam, lo. iki mbok Lindu Samlo iki lusu. Iya, di Malang nemen lagi ada yang komen Dik, Malang nemen, Bondowoso. Madiun Ah ya, tapi ya rindu iya. Banyuwangi merindu ya pasti lah, kota saya Enak apa aku Lori? Yo kata yang musibah paling. Yo mbak itu turne benorungung, nukoncokon cokki opong. Le selama bencana aku orang nimpan di daerahku sih aku gak mau komen ya. Hmm. Terus ya penting enggak nek darahku let dek, dek liane ramah, gurus. karena itu alam kita nggak bisa mencegah alam so, rokok so. Oh aja kebendet aja kebendet kok semen oh, tapi nek nek entuk kok aja kedeteksi iya TikTok rokok gek entuk iki nek asap jadi asap walaupun enggak sama sampek ketokno asapé kan Melewati oh. kamera iku kena kedeteksi. Oh, Soolong <laughs> Waalaikumsalam. grup, kamu ngomong menapa menapa iki? menit la iya iku pertanyaanku dijawab ya opo? No ya ngetokno ilmu, lek awakmu ngetokno dhewe ora iso Sengerti ya, wong sing, sing dui ilmu. Kaya awakmu meluntur no karo apa godong kelor. Iku gaya wong sing duit ilmu. Le wong nggak ilmu, maksudi dipecet pecut no sampai belor kape ya nggak iso. Dukun nggak payu le sembarang iso, dukun nggak payu. Jadi pakai ilmu ono hodame, Iku keris si bareng dari singkelat -telat bangsa nyuto Iki keris kolektor iki jadi memang harganya puluhan juta, nggak sembarangan nih. Bekasnya oh, adipati. Adipati, bantersabul, oh, Andri. <laughs> Sekra, kamu tak turunkan ya, waktunya okay. udah habis. Ya tak ngobrol sama yang di atas lah. Oke. yuk Ardika sama nanti ngomong apa Ertian Waalaikumsalam sampai entah Iki. apa ini oh, ngomong aku kiri apa iya kaya sama temet kondisi ini apa tato ini sama entah ah, ojok, ojok tato ini dibahas weh Gila, gila, gila, gila, masalah tato tak gila, gila, gila, ini gila, gila, gila, gila, gila, yo, yo sampai terawang nasi aku gila, gila, gila, gila, gila, gila, nerawang gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, nerawang gila, gila, gila, gila, gila, Saman, terawang, teman, Mbak Sekar. Waduh teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, aku teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, Oh, bojoku telu ya aku. Nori. Telu, Ayo Mas dua menit. Cemen dite ngomong apa mau, Oh, mau aku kurang bahas kon melayunya Aku kesel, aku kesel wes. Iki saman mbak nyai sekari, ngetokno demitin di awak iku yaopo mbak cekar. Iya kiri. <laughs> aku kat mambungi kau yang digerayangi opo nguriakuri kiri kiri. Oh, iya sing oh, gerayangi pucuni samayan. <laughs> aku dilok tato nih mbak. Oh tato apa iku? Hah? Dilok tato nih. Padang penteng kelangmu iku lho aparti ning kelangmu iku. Cek tasono mau. Arema. Sampai anak malam. Oh anak malam. Wong Buang... eh kupu-kupu malam, Ri. Bukan, iku eh beda dari <kupa> iki kupu-kupu malam. <laughs> kupu-kupu. <laughs> Saman lapoi Mbak Nyai Sekar kok tumben era kerudungan. Oh iki le maringan iki lho, mari nyisiri. Gitu. Heem. Rambut nunggu eh, eh, disambutnya, apa enggak sih nunggu kita orang? Teguh Dendi, semen ini toko Thailand. Oh, toko Thailand sing larang hutan. Gua mantong, gua mantong. Soalnya gua mm -hmm. mantong, gua toko ini arek cilik. monggo masri, dulurku sen ganteng. kesel, kesel. adrung turu aku. Itu ya, no terawang itu membutuhkan energi. ngeluarno energi. itu energi dan menguras pikiran. roy lo oh, sampai nyampu. pikiranku, pikirannya dulur lanang itu kan mah mari. oh iya. Yeah. <laughs> <laughs> Mari sinau Rasul malam Jumat. Oh, malam Jumat lagi sinau Rasul lo. Pingpira pamitiku. Waduh. Alhamdulillah. Balik wis. Heh. Bolak-balik. Itu <laughs> ikur. <Bito teko. laughs> ya pengga maroan boyoke. <laughs> <laughs> Ternyata dulur lanai iki ya nggo banteng ya jelas wong nani singkelat kelapang kok yang uang duwe-duwe iki tutup sembarang uang dukun kondang iki angel teman nani yo angel ditemoni yo angel Dukun Kodang, Kiri, Sejuta rohmat Apa Sejuta Umat, Sejuta Umat, Sejuta Umat, waduh ya Allah. <laughs> umat, Sejuta Umat, Sejuta aku seneng nang Sejuta Umat, Oh tak kira Umat, Sejuta Umat, Sejuta Bismillah. <laughs> like oh. ya. Boh, ya, boh, ya boh. <laughs> kurang kurang sama tidak no sama cedek no, kurang ketok kurang ketok sama ketoknya no. hmm. cuman itu kamar khusus ya enggak dipakai tidur-tidur hari-harian ya, tidur, tidur ya. Ari -arian, ya? Khusus. khusus ayuri munggah yo mariki Mas Andika ya. sama tetapi Mas Andika ini ada yang mau naik nih. ya ya sih kue sentate si kone aja oh, saiki lah aja sakit meneh meneh meneh tenang loh tenang iya pengi iya lagi saiki kesel aku kontrak to lo janjiku abot to heeh mm -mm. ya sepokae aku pas lep oh. lepas aku gaes sakral aku kan gak gaes sakral iki heeh tak cekel yo omongane yo iya ya wes aku duno wes gak popo wes tak duno yo selaku lepae ya wes Assalamualaikum waalaikumsalam sama nang di pak Ini lagi lab Oh lab bareng Adekmu Assalamualaikum Ri <laughs> Waalaikumsalam Waduh <are> <laughs> ya, ya mas Orang Orang itu orang bihar, no? luluh, luluh, luluh. <laughs> jaga, oh, kan? Ini, ini kabeh Aku gitu kang ramban banget nganggap spiritu, bang. <laughs> spiritual itu lagu tentu spiritual supranatural beda lo spiritual dengan supranatural. Nah, aku spiritual lah, spiritual, spiritual. <laughs> mas Ivan saking <tut> pundi, Mas Iwan. Gula saking Jeporo niku lo ajeng ngaturi. Dukun kodang sejuta umat kayak Xenia yang di Jeporong <laughs> Review kok Orang angker-angker Ini Ratu Sima di-review Ya nggak bisa, paling angker ya di Malang ta. Ya nggak bisa Jeporong gue itu gudangnya keangkeran kok Loh ke Kerajaan Singosari Seperti dia yang ngelahirnya rojo-rojo tanah Jawa kok Duh, sejarahmu cekalari Sejarah kerajaan pertama kali di Indonesia itu Kalingga. Jadi catatan bukumu tidak ono. Kita mau keliru, ri. kerajaan Mojopahit Singosari itu setelah Kalingga. Saya Subakir ketemu karo Ratu Simari. Lah tumbale Saya Subakir ikut Siji karena Noluru. Siji di Gunung Tidar Magelang. Nasi Siji nih darah Malang. Cuman Ake Wong sih nggak ngerti secara kerajaan saya ini pertama kali Indonesia aku yo Kalingga yo anu tahu sana dulu buku kitab Selendra ta Mataram kuno yo Kalingga to Kalingga nanti yang melahirkan raja Mataram raja Mocopaiet Wiri Mulane Irene tahun yang Jeporo tak Indonesia boh ratikake iukirane yo pakai i mulai kita apa, Mbak? Itu ke <laughs> yang jalur oh. kabel tambak. Hai, saya joglo joglo neng, kok gini? Aku ratu kali nyamato. toh tantangannya dia <laughs> yang gunung jati, pinjamannya neng gunung jati ya. <laughs> Aduh. acara apa Mbak Nyai Tuh, acaranya aku Ratu Roro, Solo Sutro kapan Roro, Ratu Roro, Ratu Roro, Ratu berarti ritual Roro, Ratu Roro, Ratu Roro, Ratu Roro, Ratu eh cowok muslim bukan dokter itu yang pakai saus artis-artis tapi ada yang pantas ke dokter itu novel itu orang masih apa sih novel itu maksudnya apa sih eh cowok muslim bukan dokter itu yang pakai saus artis-artis tapi anda yang pantas ke dokter itu maksudnya apa sih nggak jelas nggak paham deh hey, aja turu ngerti ke eh awakmu mau turu? <laughs> hehehe kok ajak dokter bareng lu cuma mwiler <tutu> <laughs> musyrike ning ndi to? Ngaku iki ni, dukun kodhe sejuta umat senia iki kok musyrike lho. Si, Didak kan musyrik sama bercanda, Kang. Eh, aku nyembah. Atus patang gondo mayit ditarwani ora ari, wanito gaspol. Apa apa apa? Apa? Wong ngono atus sing pante gondo mayit. Lah kok iso gondo mayit? Ratu nih nusantara itu Ratu Rorokidul, gonku tau poku tirakatku di segoro kidul, lalu mana nang liane wanita? Gaspol, biarin kapan ngejeporoh iyo cuko, ngemang ya gue biarin. Ya apa? Kapan ngejeporoh? Yo, ya, putala, nang ceporoh Lek like, genok pentingnya kan yo sekali-sekali kerinjani dah, waduh useng gini angkernya tak parani nih, ng lagi nggak nangkeriku. Telogodok nang de? Telogodok lagi mangkel de Fit ini diripot potuang. <laughs> Update status mangkal mangkal mangkal mangkal Oh Ojo Pantai Gondomayit hmm. Luang aku istu Nih segoro kok gondo mayit itu masih bawahnya Nyimas blorong Nyai Roro Kidul Kanjeng Ratu Kidul Alas Purwokang ya berani tok ta. Kerajaan bangsa gaib Pertama di Indonesia yang Nomor satu adalah Kanjeng Ratu Kidul Terus nomor dua adalah Alas purwo ketiga Pulau Mas Gunung Lawu ya wanitok aku iku iku lukisan nih samenan aku maksudnya yang putih itu gambaran nih samenan ya hmm. teh birong nunggu mbak ngelukis nih oh, aku lu murah birong telus tengah telus tengah sih tidak tidak ya ketok noba cek jelas mbak aku mbak Kamera nih, yo lumayan alus garapan nih. Langsung iku siapa? Uloiku? Iku anu? Apa sih? Laten, Mas, Virako. Hmm. Ya, Alas Purwo tempatnya berkumpul jin seluruh Nusantara. Iya, tapi wow. Danyangan atau kerajaan gaib nomor satu adalah Kanjeng Ratu Roro Kidul. Nah, kerajaan nomor 2 adalah Alas Purwo. Aku dhewean lek Alas Purwo enggak perlu kono enggak perlu ta seperti ngono rokok eh <laughs> seperti bul lo yo ta leis di ala sih ku serabutu dua mbak siapa yang penguasa lautan sejak kapan saya subakir ngawi tumbal dahku lasing numpal di tanah jawa ku saya subakir perjanjian abis sang yang manik moyo dan nang gunung lawuri tahu, aku tahu nang gunung lawu gunung lawu itu pertapa yang lawu itu pertapa deh wong topo kok mari adus mbak iya tak adus resik Mari Apa? Si pertama yuk alas kaki teora no, alas purwo <laughs> lautan iki menteri kelautan, ambek nelayan. Oh, menteri Susi dong. Susi nah, misalnya tadi, Menteri Kelautan kok, ganti, San Ganti hmm. eh, Penguasa dukun ya, iki Ratu Bidadari iki. Duta, oh, itu Duta muridku. dukun Indonesia Ini muridku tapi Bisa Muridnya <laughs> ya, eh. Bisa enggak dicelasin? Iya, Pak. Bung aku mabur tanpa lar aku kok. <laughs> Paling angker kuwi bir, Bro. Ya bir angker guys. Masuk. <laughs> Pernah ketemu Dewi Rijani enggak? Oh, kula sering ketemu Dewi Renjani di Indomaret. Loh, <laughs> Dik, gunku ana Bang Renjani kok nek kene aku pendino liwat kuno ta di batu Ono bang ketemu Dewi hampir terus ada di Indomaret di Semarang malah tak turun Rinjani hotel Rinjani gak ono ceritanya dukun disombongkan saya tidak menyombongkan tapi sudah diakui PBB PBB mengakui kok Ratu Bidadari sudah terdaftar di UNESCO, bahkan sudah sertifikat halal SNI. <laughs> <tukun> sertifikat halal. sudah sertifikasi. <tukun> <tukun> Lo jadi prakteknya Ratu Bidadari ini udah halal. yang wanita, Ya wanita aku tahu Kono, lalu bincar dari sama orang. Gak ada puker, puker prau-prau perahu-perahu toh, dek kono. Wong golewa. Ya, mabur tanpo lar, neng yeah. warung tanpa bayar, <laughs> tinggal KTP. Udah iri, rekening ini. Nah iya, tuh so, ngenyai, ngenyak -nge -nge -nge aja kita. Sopos jendeki, aku nih sopos jendeki kau bang. Tinggal nih punya Aku nih kayuwar. Gue, ya, buku sing diganti-ganti di no, karo no gitu, ri, teno hmm. kita baru aku <todas> percaya <todas> buku praul, terus tentang buku kita tenang di. Le masalah angker-angkeran yang di Segoro kidul, Njeporo di seri segalengan kering, kok lagi rata, sing terkenal ta, sing terkenal itu segoro kidul. Akeh orang mati, lat ceritain, uh. wong na gunung itu jarang mati, corono wong mati si ciluru, tapi lat de segoro, ikut akeh korban mati tuh. Segoro ki segoro yori, jeporo ki segoro ki segoro kidul, jeporo kiri. Ratu Simakui segera Rie Pada jalan per Peradaban pertama kali Portugis ini Jeporo ri. Tak ada ini ri. Peradaban Portugis di Jeporo Iya itu loh benteng Portugis Rie Makan tak duduk Sudah naik Arjuna belum Masri? Apa? Secara Arjuna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 Ora duwe video ini malah kayak nganu cepat kayak deh. lo <laughs> iki like tanah Bengkoke yo susuk tadi Apa opo sih? Kuwi kok. itu Ora, iki ono 24 karat iki. <laughs> Rini Rini yang Banyuwangi Kulon gunung wetan Segara lur gedul gitu, lu, Oh iya, disekana segara gedul gitu. Cuma yang paling angker itu Daerah sini, Malang Ri, Iki lo di nyang rongpula emra kek nori Wang aku lima ngewe Wegah kok nuku ikuni sampean. Loh, iki rongpula emra tak kek nori Peng sa, samene Saigi ikini bareng Luang aku lima ngewe wegah kok Usah tangannya ya Ngomongi kok Da nah, iya sa saiki kok. Lah masa pelangganku iki sak te ora tak kok. Dincang wong sak iki. Jolot undori, aduh tang jolot undoye golek opo? Endi kono iku rame. akeh wong ngaduh. Undori. Pusaka kuncing ngerti ora ri opo ri? Ngeng rokok iku. Ki lha jenenge pendekar ini, iki nduk iki oh aku biasanya tagihan kon sapi rino cileanku menunggui. Bikin lagi macet, kabur yo, hirap-hirap. Iku jenglene cemeti benang. Ritual nang penjelasan ini joyo Boyo cari, waduh boleh opo dekono itu keangker. Tiba-tiba. Tahu nanti nanti, yow ini siapa ini Hermang. Hermang Gio, nanti aku upload VT-ku pas di petilasannya Joyoboyo. Kurang angker di sana. Kalau masalah angker-angkeran ya di Segoro gitu. Kidul. Cara Malang. ketemu sing banget lur. Ya ono ta. Ning Jeporo Jolo, nih jolo. Aku eh. ning Pulau Mandalika kono. Melo eh? aku le. Makasih. Kok tadine no donek gabung. Gunung apa? Segoro. Ora nang jabung to. Enggak. Enggak maksudnya jabung. Enggak maksud itu gunung, tempat apa itu? Rowo. Waner bang. Rowo iso kelelep. Rowo. Dadi angger dhewe nyebrang keletek kanan kirinya baya tok. Wah duh to. Ya angger boyone ora angger demite lha iku. Ngetes nyali dukun ngono kuwi, nek sama mengaruh teman itu anak buah yang keleng darmo <laughs> bro, akar bahar aja karena bro dua akar bahar waduh akar bahar geopo cak cak akar bahar itu geopo cik larangan iki apa DM ya? Nomor dia ane tak kayak Inggo. iso ta DM. Tiktok oh, kan iso aku di DM nang ya. Ya, aja, tak kabar Ya. Ta <laughs> wahyu naik, waduh aku lagi gak pengen terawang aku, pengen ngobrol tipis tok kesel Aduh. saya pengen diterawang terawang itu jelas di duit KP iya biasanya lagi mumet lagi -mum. ya, no, kan. mumet lagi mumet de saman nang jalan sutra bet betal campirau, bung lagi, bual wang luaropo ambisopo ya men eh luar, mas mau tanya rebu lagi sama kamis kliwon cocok gak ya, kelang arema tajoli gelang fonik besam uat tu, ya ison ison tipe tni kok dewe aku, <laughs> lori kalau <laughs> datang di keluar Rebu lagi ambil kemis kemis Kliwon ini cocok Kora tak kori lho Rebu lagi karo kemis Kliwon Iku sing rebu lagi ku kalah Ambil Kliwon Kemis Kliwon <tuh> Ya ke Dian Riri Biasai tadi kayak sing lek Sing apa Rebu, sing rebu ini Kalah, kalah pamor, Kalah derajat Eh hey, tak ada nih ya, oh. kabinet ini tak ada nih. Dino ini PKB kecuali Dino Akatri, kok iso. Lebang ini tutup, duraesa main utang. <laughs> ya Sabtu barang tak tutup. <laughs> Sabtu si setengah hari ori. ora tutup deh gini. Oh Maisaro, Maisaro, Assalamualaikum loh, aku diundang PP Pri. Kopar wis Wismati, <laughs> nggak ada gofar. Ri Panggung sing paling angker, segoro kitulmu sing nang malang, kalah aturin nang ngerokok. <laughs> Entriyanti, ustau taruhgosukmu aku bang bisa ngomong bahasa Indonesia enggak biar aku ngerti aku suka sama ratu bidadari kidul Waduh bisa. sama ratu kidul oh, sama ratu kidul masuk wikar roh gosuk mori iso tak bisa menakni kasih mau pintar mengro... mengroh goro komosong roh gosuk iso. <laughs> eh bahasa Indonesia yuk ini Sing sapuhi entry nggak bisa bahasa Jawa ini. Oke, okay. oke, okay. kita bahasa Indonesia. Pulang aja jangan pulang Maisaro, di sini aja. <laughs> Lebas. yang Kang, Kang nyanyi sekali Iman, dari mana? no Lindu, krosok nggak sama Endik Malangi? Iya. Ada Lindu kerasa, uh. Wow. Alamat Theo menurut Alamat <imut> <gart9> Kalau orang Jawa kalau ada gempa atau Lindu itu pasti ada alamatnya alamatnya itu akan terjadi hal bencana atau pemimpin atau presiden atau apa itu pasti ada. Ndoda telponnya Gusti Allah Seri Bulu perindu iku jebule ha iku rumput kering di banyu sing obah. Loh, memang banyak yang palsu, cuman bulu perindu itu memang ada yang asli dijilat. Lah, nanti itu gini-gini. Dan bisa nyatu. Itu yang asli. Siang Kang siang Mbak Maria Bu Hai. kurang tiga menit lagi off ini jam sepuluh gunku nafol factory haa fullback and ringan kuri ya oke okay, ye ye mas siap-siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Yihwan Assalamualaikum ye. Waalaikumsalam Melo Melo Entry kamu naik lagi Entry Entry anti. Yang mana aku lupa aku? Lho, ra bener to Gus Jeporo nyai Roro Kidul gitu, iku tunduk rumah tala ning panggon iku Gus. <gum> maksudnya gimana iki? Sing dhisik. Lho, bener to Gus Ikwan Jeporo. lek nang panggon iku Gus. maksudnya gimana sih, kok? Enggak ngerti aku iki. Ngertike nganu kok. bulu kuduk ya bulu kuduk itu malah sakti itu bulu kuduk bulu kuduk merinding assalamualaikum kan. waalaikumsalam hmm. bu Salam siapa kenal. ini bu siapa ini saya bu ulan oh bu ulan bukan yeah. bukan anu ya apa pengen siapa? gabung tapi ngoploin dia macikan lagi kumat saya nawang bulan. Oh, bukan roro kidul, berarti roro kidul samen. Saya mau tanya, katanya, katanya yang bisa ngelihat saya, katanya kok ada yang dampingin saya gitu, tapi saya nggak kerasa. Hmm. Eh, ini samen lagi ngacar, kok banyak anak kecil itu. <laughs> kok banyak suara-suara sih? Oh ya, ini saya lagi di sekolahan oh, iya ngajar ngajar nanti jam sebelas hmm. oh, terputus sing panggon paling angker mau lo kesekwan g orang ono sing angker emang perlu mandalikai lo rawanir ini dek ne bu sejuta mang? umat bapak nih. bu bu siapa itu mang bu buulan terputus buulan sampe naik lagi buulan ngomong nolto eh cowok musrik bukan dokter eh mas jangan bilangin orang musrik nggak boleh itu Oh ya di sini itu bercadar gimana kan Jadi kalau ngomong hati-hati Nggak, -hati. enggak sama tanya sama tanya apa Iya katanya di kanan kiri saya ini ada yang ngikutin gitu-gitu Terus, yang, saya pernah dikasih bayang, batu kecil warna kiri, hijau bu. sama temen anakku. Eh, temen anaknya temenku, batunya kecil warna hijau. Ini ada, hmm, terus. nah, temen-temenku yang lain itu minta nggak dikasih. Kenapa aku yang dikasih gitu loh? Kalau saya lihat ini sekilas ya, saya ini nggak nerawang loh ya. Saya nggak ya. nerawang, hanya hmm. saja secara live ini kan dia di belakangnya sama ya. Dia oh. pakai mahkota, jadi yeah. ada emas masnya gitu loh. Iya. Yeah. Pakai iklan. kira, -kira negatif apa positif ya? Kalau negatif Posit kan takut saya. Ya. Positif ya. Kalau negatif masih mandul, bunda. Kalau positif, positif pasti ambil. <laughs> <laughs> <laughs> <usuk> iya <tri> yeah, iya. Yeah, yeah. enggak positif dia positif. Kalau yeah. dia negatif otomatis energinya membenturkan saya. Oh gitu. Iya. Yeah. Terima kasih. Ya makotanya sih Ntar ya tak liatin ya Iya yeah. Tapi bukan Kayak gini ya hampir kayak gini lah Kuning-kuning gini loh Oh Ya pakainya nggak kayak gini Cuman makotanya Ma hampir yeah, mirip yeah. lah Kayak gini Tuh Iya ratu bidadari Tuh Masa aku Sopo aku Ceng ini Bintang... aku punya, punya, ini kang. Apa ini aku dikasih bapakku? apa ku undok. Tak katanya sih itu apa ya? Ini kengeran gol buntet. Katanya lihat, eh. tapi yang kembang kantil, gol buntet yang kembang kantil. Ke sini. Yang kantil. Saman balik lagi, saman balik. Oh ya. Oh ya. Kalau <laughs> buntet, ya. Cuman anu, energinya kecil. Ibaratnya, kodamnya oh, gitu. tingkat rendah dia. Uh -uh. Tuh. Oh gitu. Ada kodamnya, cuman tingkatannya rendah, ibarat manusia itu kan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Dia kelas bawah lah. Mm Hai, -hmm. bolongannya mm. itu kelas bawah <laughs> kayak gini. Kalau, kalau tingkat sosialnya manusia kan kekayaan. Oh iya, gitu. iya, iya, bangsa bangsa goib itu kesaktian. Oh gitu, berarti Iparan ini maninya kecil ya. Saman punya uang satu miliar. Saman kasihkan bangsa gaib, gak bakalan mau buat apa gitu. Mm. Terus, kalau ini Three. kan apa? Si, bentar Mas Iwan. Si. Oh, itu di pasar banyak bun. Itu energi, bukan makhluk. energi itu hanya ya? asmaan, ibaratnya energi. Jadi ini energi semacam loh, aura. Iya. Iku kau kau mas Mas Iwan. Ini ya? aku punya lagi. Apa itu? Energi. Itu Tapi energi. Iya energi. energi juga. Iya kayak ibarnya kayak gini loh uh, air sama hmm. doakan-doakan itu nanti akan masuk energi oh gitu ya Pak Pajam model rajaan iya kak semacam kerajaan jamu-jamu obat kuat itu energi <laughs> satu, ya, satu lagi ya Kang satu lagi ya Kang ini yang aku dikasih <laughs> mana? Tidak kelihatan ya Tapi katanya juga kecil sih. Oh itu mustika kancing Bunda. Itu kancing yang ceblok dari dasarnya orang. Jadi mustika kancing. Cewek, mustika pentil. Cewek cuman rendah. Kelas rendah dia. Iya. Aslinya yang tinggi. Yang ilmunya tinggi. Itu yang mendampingi sampean, Bukan yang lewat dari benda. Ibaratnya mendampingi di luar badan. Oh gitu. Berarti gitu. benar ya. Ada yang ikut saya gitu dah. iya cuman dia bersemayamnya bukan di benda bukan di badan <tuk> di luar badan <tuk> ada yeah. Ri, semalaman apa? ini makhluk halus keluar dari tubuh saya terus hari apa aku Kang, saya follow ya? Oh, <tuk> ya nanti bi biar bisa ngobrol terus kalau akan Kang siapa Ratu Bidadari kalau naik saya bisa ngikutin terus gitu Iya pasti Kan ada notifikasinya Iya hmm. yeah. Cuman Ratu Bidadari rekeningnya huwa kiki bun Tuh yeah. Rekening huwa ya opo ya <laughs> Ya ora bukti nolise transferan yang rekeningku Tapi memang masuk ya ora huwa kri <laughs> Aduh ya rugi tak gini. <laughs> Loh Kang, kira ada berapa Kang? Satu, dua Yang satu, apa? Satu, dua Kang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 aku oh. dilakukan seri dilakukan Ya, saya yang turun salam aja. Uh, jangan, ya. jangan, jangan Mbak Jasmine huh? jangan oh, aku gitu. mau ngobrol sama Samen ya. ini Mas Ikuan, ya, tak turunkan ya. dulu ya oke okay. ada yang mau ngobrol ini Samen ini istirahat atau gimana ini? sudah istirahat sudah selesai sih sudah. tinggal nunggu pulang oh. jam pulang nanti jam 11 pulang kalau Jumat Pak Paijem, Mbak Paijem somplak ayo naik, Mbak Paijem. Mbak Paijem, Mbak Paijem, ayo naik. Mbak Paijem, masih hadir. Akunnya Cak Riko Akemen sih itu bukan akun tuh, itu akunnya fan-fan yang pakai namaku sama apa? foto-fotoku. Halo Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya asli orang Purwodadi, kerobokan. Purwodadi, Jawa Tengah. J. Hmm. Namun, kalau tinggal di teng, Karang, Bekasi Barat. Oh, merantau kerja atau suami yang di sana? Uh, kebetulan saya udah tinggal di sini, udah dua puluh enam tahun dari gadis. Dua puluh enam tahun dari gadis, uh. hmm. Hmm. anak berapa? Teman, ulat hmm, tiga. Oh Kak, lali rokokku dinding. Cewek-cewek, cewek-cewek, cewek-cewek. Kak, samaan mau ngobrol apa? Kulonadi di Trawang urut Kuloniku. ya gampang saya ngobrol ambik Bu Jasmin ini ya Saya tunggu bentar Soalnya saya penasaran sama demitnya itu loh tapi saya nggak ngerasa apa-apa kan nggak ngerasain apa-apa dia di belakangnya Semen kok dua itu masa mimpi-mimpi belum pernah atau ngerasakan sesuatu gitu saya paling cuman kadang itu bisa hanya bisa membaca aja kalau ada teman-teman ingin ngobrol sama saya saya cuman bisa baca aja Tapi jadi saya bisa memahami oh orang itu wataknya kayak gini walaupun baru sama kenal oh, orang itu seperti Insya itu insyaallah insyaallah seperti itu oke ini mau tak tes ya Bo, Hai bentar ya sekarang eh, Aku, aku enggak, enggak. Ini ini ngasah, ini ngasah. Jadi kodamnya hmm. mau saya selaraskan kesamaan. Namanya Saman siapa? Mbak Wulan siapa? Nama asli. Iya. Kalau nama asli Melati Wulandari. Melati. Ntar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kususon wa ila tridiatulur telur alusi, telur kembar set telur papa lima pancerkakang kawah hari si Japang Wulan Dari Assalamualaikum salam ya wa leluhur leluhur wala sesepuh sesepuh wala mbah buyut wala sing wala si wala wala wala wala wala wala wala wala ya wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala ya wala wala wala wala wala wala wala Udah mbak, sekarang Samen baca ini Mbak Maria boha ini loh Orangnya kayak gimana Kau Samen remes dengan Telanjang mata, insya Allah bisa Tahu kok Samen Maksudnya, aku mau Membaca apanya dulu Karakter Orangnya baik hmm, terus. Suka bergaul suka bergaul gitu. terus hmm. sisi lain untuk apanya sekarang kira-kira untuk apanya bohai oh, kamu mau tanya apa bohai biar dibaca nah, untuk ke depan rezekinya yuk tuh oce jangan oh, rezeki. rezeki itu, itu bukan kemampuannya untuk mm -hmm. karakter uh, untuk kedepannya lah ibarat jodoh kamu yo aku nggak bisa Bahai, kamu letak di hati ya. Perlakuan gitu, seperti itu. Kalau sisi buruknya hari -hari. gimana? Ini melati hitam. Ya, para sisi buruknya coba. Sisi buruknya apa, sisi buruknya, Mbak, Mbak Bulan? Hmm, mudah tersinggung ya? Enggak juga sih. Kalau tersinggungan enggak sih, cuman rotok apa ya disimpen di apa ya kayak kalau e -e. mangkel sama orang itu kayak disimpen dipendem. Dipendem. cuman kalau Buang mbak bawa... ya. kalau Mbak Maria ini tak lihat sering disakitin sama ibaratnya pernah dikecewakan sama laki-laki <laughs> ya ini tak lihat ini saya dapat petunjuk pernah disakiti pernah dikecewakan sama laki-laki, bener apa enggak? <laughs> Kalau masalah rezeki kamu lu, lu dalam artian ya biasa, sedang-sedang, ibaratnya Ya ono gitu lu, tapi gak banyak. Gitu. Ya ada tapi gak banyak. Gitu nah kamu kerjanya apa? Uh, saat ini baru merintis, baru merintis lagi. Tadinya ya kita naik, kita turun, naik, turun, naik. Nah, langsung cedak uh, semenjak aku pisah sama mantan. Hmm. Jadi awal lagi lah. Ini 8 bulan aku nggak Dagang, nggak usaha, nggak kerja. Jadi sekarang baru mulai merintis hmm. lagi saya. Berarti posisinya janda, posisinya janda sekarang. Iya. Posisinya ya. lagi sedih. Tapi belum bisa membuka membuka apa? hatinya, pintunya ini. Kalau masalah move on udah move on, cuman dia untuk membuka ke kalau enggak ke laki-laki lain itu masih susah, susah jatuh cinta ini Mas Ian. Belum bisa untuk? move on. Iya. Susah bukan bukan segampang itu cuma nyari yang nyaman dan pasti gitu loh Nyaman dan pasti itu dalam bidang apa? Mau saya cari yang ganteng, hmm. cari yang kaya sampean? Eh uh, kalau ganteng tidak. Anak tiga ya. Nah, kalau ganteng tidak. Yang penting itu nyaman. Ikhlas nyaman ya, nyaman dan ikhlas. Nyaman itu bukan berarti cari yang ganteng. Nyaman kalau masalah ekonomi wajar lah ya. Wajar lah ya. Lagi pula saya sebagai perempuan anak tiga, Ya, kalau saya mencari orang yang beruang, wajar karena apa? Saya ditinggalin anak tiga, Lah, ya, emang anak tiga Bapaknya enggak tanggung jawab Emang enggak ngasih nafkah hampir 4 tahun lebih tidak ada seser pun ditengok tidak ada walaupun ibaratnya dia ada di daerah sini masih. Hmm. Uh, saat ini ya. dalam 4 tahun dalam 4 tahun ini memang sudah putuskan semua wanita itu. Iya. Hmm. Yeah. Saya ikhlas. Ikhlas. Dengan keikhlasan ikhlas apa? Saya wong sampean sakit, wong sampean nangis kok so. ikhlas ikhlas apa? Uh -huh. Eh sakit Sakit dan senang nah, ya, Bilang ya Sekarang saya mau nanya Berkata nangis Nangis itu wajar seorang perempuan hmm. ya, Mengeluh itu wajar seorang perempuan hmm. Mengeluhnya itu dengan siapa Semoga dengan, dengan orang yang salah Gimana Bu Wulan? Ya Maksudnya semoga jangan, jangan ketemu dengan orang yang salah Kalau kalau mau curhat-curhat jangan Biasanya kalau curhat sama laki-laki itu Laki-lakinya itu biasanya juga Arahnya ke situ juga Malah dimanfaatkan Takutnya malah ya. dimanfaatkan Benar-benar hmm, Bu Wulan Semen kasih masukan ini kan Sesama perempuan itu gimana itu? Semen kasih masukan tiap, bulan. Tiap, mbaknya ini tiap curhat mesti nangis, sering nangis. Nah, iya, gitu kok bilangnya ikhlas. Alhamdulillah ini kebetulan, kebetulan. Iya. Uh, saya, ya. saya gimana ya? Barusan, barusan teman saya, teman saya yang laki itu teman saya. Tapi yang perempuan enggak tahu kenal dari mana cuman dia cari saya itu di Facebook terus-terus kok langsung nyaman nyaman Terus masalah suaminya karena katut lah istilahnya katut sama perempuan lain uh -uh. dia juga, juga di Bekasi hmm. daerah Bekasi sana cuman saya saranin ya gimana ya cuman saya cuman lihat gini aja ini iqbal ini yang laki yang cowok itu bukan bukan karena disengaja tapi ini ada ada yang lain oh, jadi pasiennya orang, orang, orang ketiga orang ketiga ya. maksudnya hmm, ya terus? orang ketiga ini tapi pakai pakai pakai pakai yang gitu gitulah mistik, maksudnya istilahnya. mistik, ya pakai mistik. Hmm. Jadi istilahnya, ya Alhamdulillah sekarang sudah mulai mulai bisa apa ya? Yang laki yang dulunya pulangnya setiap hari subuh subuh sekarang di bawah jam 12 sudah pulang. Kadang jam paling jam 10 jam 11 sudah pulang. Terus hmm. Ya itu tadi saya kasih cuman saya suruh istighfar yang banyak. intine hatinya harus legok. Disik, dilegok dan jangan cerita ke siapapun kalau memang itu terlalu pribadi bagi saya. Tapi gini bulan biasanya kan kita cerita itu kan biar lega. Iya, tapi saya dan setiap saya ngomong, kalau dia enggak, saya kan sudah ngomong, jangan bilang ke siapa-siapa dulu. Akhirnya hmm. dia cerita ke salah satu temennya. Bocor akhirnya. Bocor Tuh, berarti... akhirnya rame lagi yang pagi. Hmm. Ini kemarin oh, iya. kan yang laki ke perempuannya yang itu. Terus Mbak ini gimana tuh, kok sekarang kembali lagi ke sana? Wes, sampean Ikhlasno, kok nama nomer, nomorku malah diblok? Penang nocek, saya suruh diam dulu. Wes diam. Wes jangan nocek di topek-topeknya sih, nanggungi kono. Mm. Iki hari ini si mulai dicokoh imanek, nah, gitu. No terus paling enggak, pokoknya dalam minggu ini. Dia pasti pulang. Alhamdulillah dua hari yang lalu dia pulang. Hmm. Tadi malam, Alhamdulillah Mbak hampir setiap hari dia telepon saya Mbak. Kalau nggak ada yang laki mesti telepon saya Mbak. Ini gimana? Hmm. Ya santai. Tenang aja, ojo ojo sampean ojo pikir sing positif sih. Anggap aja bujumu giloro. Iya, iya benar. Sebelah ini, duduk sebelah ini, duduk area dewi. Mm -mm. Karena kan ya, kena pengaruh, pengaruh benar. itu iya. Hmm. Terus ini masukan buat Maria, perhatian. Maria ini gimana, Mbak? Mbak Wulan, zaman kasih masukan, Maria ini harus gimana? Apa ya? Kan ini kan masih belum move on. Dia itu ibaratnya sedih, loh. Nangis loh, dia itu aslinya. Walaupun kelihatannya nah, senyum-senyum, hatinya Lihat. nangis itu. Iya, kelihatan matanya aja udah berubah itu, sudah mau leleh. Aslinya nelongso, artinya nyelongso. Walaupun intinya senyum dia. Harus punya teman. Kalau menurutnya teman curhat ya, ya sahabat lah. Teman curhat. Uh -uh. tapi kan kita juga nggak bisa baik. apa orang itu baik semua orang baik enggak mm -hmm. karena saya apa kalau, kalau wanti wanti ke teman saya juga seperti itu jangan anggap semua orang itu baik karena banyak yang menjerumuskan ke menjerumuskan kita pertama Iya dia apa? kayaknya mendukung kita mm -hmm ada maksud tertentu. Tapi Nanya kalau asap. terlalu sudon, terlalu ne negatif thinking kan juga enggak baik, Bulan. Ya, iya, tahu saya. Nangis. Iparaten kan curiga terus ke orang. Enggak. kalau saya malam habis nangis. Enggak usah, maksudnya itu dipancing dulu orang itu memang benar-benar tulus apa enggak. Hmm. Kalau, kalau saya sih seperti itu Orang ini tulus, benar-benar oh, tulus oh, enggak. enggak setiap orang itu. Terus kita langsung cerita Betul. Oh iya, kita anggap Ponca aku paling api Tak cerita, nah, belum tentu Banyak kok, seperti itu Banyak, Siang. saya ini pernah ngalamin seperti itu Makanya itu saya gambarkan Ke diri saya sendiri hmm. Enggak sama itu guru BK Atau apa mbak? Saya kebetulan pegang anak, -anak. apa? Pegang anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus. Hmm. Enggak, nggak sama ngajar apa? Maksudnya untuk mereka itu yang sama ngajarkan itu apa? Ya, jadi itu semua, semua pembelajaran. Tema. Oh. oh. Saya ngajar di SD. Tapi saya sebagai guru pendamping di sini, Entar. guru pendamping. Hmm. Jadi saya mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu dia bukan hanya anak yang ketunaan ya, seperti anak ya. autis, Down ya. seperti itu. Yang anak yang berkebutuhan lingkungan itu, itu bisa menjadikan anak berkebutuhan khusus. Iya, iya, iya. Ya. Maria, apa yang mau kamu sampaikan lagi, Maria? Ya, emang Tentang masalahmu. Pengen. pengen nikah? Ya, kalau dibilangin. Ya, kalau pengen nikah ini tadi ada Aduh, yang komen ada. itu. Nikah sama aku yuk, eh. itu yang komen ini loh. Melati hitam eh? 99 ini loh. Duda ini. enggak saya mau tahu ada enggak tujuan kami menikah nih ke depannya kalau kamu susah untuk membuka pintu maksudnya dalam artian untuk nerima laki-laki baru itu susah lo karena masalah rasa itu enggak bisa dibeli enggak ono toko nih nggak warungi kamu sing susah yang mau deketin kamu itu banyak laki-laki cuman kamu yang nerimanya itu yang susah itu loh, untuk komitmen loh ya. trauma gitu. Ada trauma. Ya, ada trauma terus hambar, Hambar dalam artian enggak ada rasa. saya aja. Tuh. Hmm? Hambar. Kita kurang 10 menit. Eh, kurang lima menit lagi kita off ya. Mau Jumatan soalnya. Ya. Yeah. Maria salam buat Sagia Gotik ya. <laughs> Tawa aja sih sakia gotik, <laughs> diri saya sih sakia gotik. tertawanya mbaknya aja kayaknya ada ada tekanan. iya tekanan. ada paksaan. paksaan. jadi mbaknya itu cari hiburan itu untuk supaya hatinya tenang tapi nggak bisa ditipu. hatinya Ket... kalau sudah sakit sakit ketawanya dipu. penuh dengan beban tekanan aslinya pikirannya ruwet bu bulan. Ruwet ini, pikirannya ruwet ini selain, uh -uh. Ya, selain aku mungkin udah gila Dari auranya Terus dari Fisnya itu loh, kayak kan ruwet Kayak Ruwet ya bu ya, kayak auranya kan redup Banyak tekanan Iya banyak tekanan Apalagi punya anak tiga Suami tidak Nafkah ini yang susah Kan dia sendiri dia ya, Sabar Udah isok molak-malik ati Intinya molak-malik ati Ati ini diwolak-walik Maksudnya gimana Bu Ulan Molak-malik ati itu maksudnya gimana sih Lek apa IDW Sik mangkel Sik lorati Isok nanggone penyakit Tapi biasanya bebannya terlalu banyak terlalu hmm. berpikir terlalu berat untuk berpikir akhirnya lemes mudah sakit pikirannya digelok meskipun dia cantik uh, tapi nggak kelihatan cantik karena auranya di uh, aura dari hatinya itu wes sumpah uh, rapih cari tapi wanita, kalau udah nangis itu biasanya lego. Beban-beban itu keluar iya, dari tangisan. Kalau nggak nangis malah tambah stres nanti. Stres nanti malam ya, ini harus punya yang bisa dipercaya. Harus Insya punya teman. Insya Allah bebannya agak terkurangi. Hmm. Harus cari teman. cari sahabat. Kamu punya sahabat atau enggak, Maria? Pada punya putus -putus sahabat putus apa di enggak. Di sini. enggak kamu punya sahabat apa enggak aduh sinyalnya oleng muridnya ada sinyalnya berapa saman mbak Bulan kalau saya pegang saya kan di kelas tiga yang saya pegang sembilan anak 9 anak, hmm, 9 anak. Hmm maksudnya daplek-daplek ya mereka itu. Abika lo ya. Mereka tuh daplek-daplek atau nurut-nurut dalam teman. Ada yang autis, slow learner. Hmm. Slow learner, slow learner itu apa? Itu. <tentu> Cuman gridnya saya turunkan. Materinya oh. sama cuman hmm. lebih diturunkan supaya dia lebih mampu untuk menerima. Geng-geng. Ya seperti sampean lah. Kalau ke pasien gimana? Oh ya. Pa, sampean pa, nyelami pa. pasien itu dulu, baru sampean tarik itu. Iya. Pasien saya kan berbagai kalangan, ada yang politik, Kita... ada yang pejabat, ada yang, yang pengusaha. Iya kan? hmm. benar-benar. Kalau sama ini cocoknya jadi guru BK. Di SMK kalau bisa Samian Masuk. Yang anak-anak kalau STM, STM, SMK, SMK yang dablek-dablek itu cocok Samian <laughs> saya, saya itu terlalu, terlalu kesabaran wong kalau an menghadapi anak itu Tapi alhamdulillah semua anak-anak yang mak mulanya dia nggak berani ke sekolah wah, Saya pegang insya Allah dia bisa dia bisa pede, dia bisa berani Ya semuanya kan dengan kan pendekatan Kita buat nyaman dulu mereka ya, Pendekatan, kasih sayang Kucuk-kucuk hmm. langsung dikasih pembelajaran hmm. Hmm. Seperti itu, seperti mbaknya sekarang mungkin sekarang Sudah agak nyaman tapi sedikit Iya sedikit Kayaknya loh Sudah agak nyaman tapi sedikit Dia itu butuh teman, butuh sahabat Iya butuh, butuh teman untuk butuh pendamping curhat. <laughs> lah kalau butuh pendamping gitu loh yang komenni lo lu banyak. Mulai ditemenin gak wani kalau <laughs> kalau jauh pun kalau jauh orang kocak kita balas kocak lah itu bikin kadang-kadang ngilangin stres ya. Tapi giliran janjian no no no no. <laughs> Nanti bisa bisa apa? Kita bisa sharing lah Kamu Kalo follow Maria Kamu follow hmm. Mbak Wulanis kamu follow ya. Biar nanti kamu dikasih masukan-masukan saya, masukan. saya follow sekarang ya mbaknya ya DM-an Kamu DM Soalnya Otak kamu tuh harus di refresh Harus di restart Kalau enggak ya Sudah kamu akan tak gitu Sudah Maria kamu ikutin nanti. Kamu ikutin itu Mbak Wulan itu? Insya Allah, Insya Allah. Curhat dikit-dikit, nggak banyak, nggak harus banyak. Semoga apa mendapatkan teman yang baik yang bisa menjadikan apa ya hatinya Mbak itu bisa terbuka lagi, bisa move on ke laki-laki. Insya Allah mbaknya nanti bisa menikah lebih baik mendapatkan laki-laki yang lebih baik tapi beli satu dapat tiga Amin. ya mbak berat loh nggak ini nggak apa-apa itu tergantung tergantung <laughs> masih dapat timah gelemai kok tapi kalau yang gajinya UMR Jangan, ini berat ah. ini kalau gajinya UMR berat ini buat yang komen-komen ini yang gajinya UMR berat ini <laughs> tiga ya kalau sekolah semua Ya, Maria. di luar, loh. Ini Maria, kamu DM Mbak Wulan aja. Aku mau, off aku tak jumatan dulu, mau tak off dulu. Oke, okay. yeah. okay, iya, Wulan, terima kasih. Maria, assalamualaikum. Yuk, salam kenal ya, Kak. assalamualaikum. assalamualaikum.